tahunya dari bapak yang kayaknya tahu dari lihat-lihat di web. Dari ayah, ayah tahu juga dari tante. Ini dari kakak saya. Uh, saya tahu dari Facebook karena teman saya post link di facebooknya nge-share abis itu katanya tidak bisa ikut jadi saya penasaran itu besoknya itu apaan? tahu dari facebook? Oh, saya tahu dari grup facebook Olimpiade informatika. saya menutus untuk ikut karena saya ingin apa latihan lagi untuk belajar coding terus habis itu sama mencari teman-teman seumuran -teman yang juga suka coding dan untuk sertifikasi. Awalnya kan saya mengira lomba ini seperti algoritma doang dan kebetulan saya punya latar belakang di hal-hal tersebut. Jadi saya memutuskan untuk ikut. Kepengen ikut-ikut kompetisi gitu biar nanti ada yang bisa ditunjukin atau sertifikatnya ke untuk gitu. Menurut saya menarik banget programnya ini karena e, ketika ngelihat ada hadiah utamanya itu magang berbayar di Wikimedia Indonesia. Mungkin problem 10, masalahnya cuman problem 10 yang butuh waktu yang lama. Mengerjakan tantangan tentang CI dan linting, dan juga GitHub. Karena saya belum pernah memakai GitHub dan CI sebelumnya. Karena biasanya saya itu kalau ngerjain pemrograman, kayak cuma sebatas untuk ngerjain soal-soal aja, tapi nggak sampai ke praktis penggunaannya. Sedangkan kalau di besok kode ini, lebih ke penggunaannya di dunia nyata. Yang paling sulit itu adalah mencari solusi optimal yang enggak brute force karena apa kadang-kadang kalau brute force misalkan waktu lama banget dan apa kalau optimal itu bisa cepat. Disuruh membuat GitHub awalnya saya tuh tidak sama sekali tidak punya pengalaman di bidang itu. Jadi saya berusaha belajar GitHub dan Shell dan sebagainya. Dan akhirnya setelah berusaha itu saya bisa. Untuk itu menurut saya itu yang paling sulit. Pada saat kita harus menggunakan GitHub karena saya sendiri itu baru pertama kali ini untuk menggunakan GitHub. Instruksi dari mentornya karena seringnya sering kali itu mentor cuma ngasih ngasih link, misalkan tanya ini kasihnya ke Wikipedia itu kan agak sulit Wikipedia itu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 Terus habis itu nggak selesai-selesai, tiba-tiba hari keempat berhasil gitu, ngenang-ngangat. 10 juga sih, karena saya bisa belajar hal yang baru. Ya bisa diundang ke sini. Di Besut Kode ini, saya jadi belajar untuk menggunakan kode di kehidupan sehari, ya, kehidupan nyata. Bisa punya pengalaman, diikuti lomba seperti apa. Saya bisa pengalaman, kolaborasi dengan orang lain kayak gimana. Biar saya le bisa lebih belajar. Tentang dunia software programming yang sebenarnya, saya berharap bisa mengubah uh, teori skill. Teori saya menjadi skill praktikal. Saya harap di situ bisa memotivasi lebih banyak remaja-remaja uh, Indonesia untuk belajar coding. Harapan dari program ini adalah untuk meningkatkan skillku, terus habis itu menambah teman sama. Untuk ya, memperlebar jaringan dengan ketemu mentor-mentor. Menambah pengalaman-pengalaman baru, khususnya di bidang programming. Membuka mata Indonesia dalam open source programming dan agar bisa lebih maju lagi.